Prolog Senja atau parak pagi Tak ada yang pasti Atau Dapatkah kau membedakannya Masihkah bintang-bintang menunjukkan arah Masihkah jalan pulang Sesuatu muncul dari balik laut Semacam raksasa Atau semacam yang mengancam Yang harus kita lakukan Kita akan kalah Kita akan kalah kali ini Bukankah begitu? Perasaanku mengatakan demikian Kaukah yang berada di atas kapal-kapal itu anakku? Kaukah yang melambe-lambekan tangan itu? Tapi kenapa rambutmu terbakar dan matamu biru? Terjadinya kala, terjadinya durga. Siwa mengajak Uma bercinta. Tapi Uma menampiknya. Tidakkah kau lihat sore sedang tumbuh di antara gerai-gerimis? Tidak, jawab Siwa. Aku tidak melihatnya. Siwa mengejar. Uma menghindar Demikianlah sampai Uma menjatuhkan serapah anjing Bercintalah dengan malam Sampai siwa menjatuhkan kutuk anjing Aku tak mau bercinta dengan ibu para siluman Dan keduanya berubah menjadi sesuatu yang menakutkan Suatu ancaman bagi para pejalan bagi para kesepian, bagi para kesalahan, bagi para kelelahan. Anakku 27, 28 dengan suamiku. Di sebuah taman kerajaan atau dimanapun Sinta berada, angin tenang, daun-daun tak bergoyang. Tapi, tidakkah ada yang sedikit berubah pada arah? Tidakkah selalu seperti itu? Laki-laki itu, patu gunung suamiku, Mendekat ke dadaku. Perlahan. Hampir-hampir seperti menyelinap dari dirinya yang ditinggalkan di atas ranjang. Duhai tanda luka. Dari masa lalu yang memanggil kembali seluruh mimpi buruk. Seluruh waktu yang tak pernah bisa enyah dari diriku. Aku kepingin berlari. Tapi malah terbanting kepala itu. Lalu pecah berserak. Dan apa yang telah kulakukan? Mengapa aku melukaimu? Mengapa cintaku melukaimu? Kunjungan terakhir di wilayah domestik. Bagaimana mereka dengan tiba-tiba ada di kamar mandi kita? Ma? Lapar, Ma. Kalau mau makan cari saja di jalan. Ma. Lapar, Ma. Batu! Seharusnya entong itu tidak melukainya. Tapi apa yang harus dan tak harus jika si bocah sudah terluka? Watu gunung muda pergi dengan mata seperti telaga tersiram luka. Meninggalkan segalanya, menanggalkan tubuhnya, dan menjelma kura-kura. Ibu mengejar, tapi terlambat. Menggambar bulan menari di bawah kakiku. Darah di kepala Watu gunung, Tak mau mengering begitu saja. Masih berceceran. Sekalipun jauh sudah di rumah. Ia tinggalkan. Di belakangnya. Sesosok bayangan hitam besar. Sebesar gelap. Malam terus mengikutinya. Menjilati tetes darahnya. Dengan darah itu. Ia mulai menggambar sesuatu pada setiap apa yang ditemuinya. Siang, malam, senja, laut, langit, kesumat, kekuasaan, 27 puluh 27 gunung. Aku menggambar cahaya, menggambar langit tenggelam di bawah kakiku. Aku menggambar raja dari para raja. Aku menggambar bulan menari. Ah, kau masih menggambarku, tapi bagaimana kau bisa yakin kau sedang menggambarku? Amnesia, amnesia! Sementara di kamar, kau tidur berminggu-minggu. Waktu kita pernah berjumpa sebelum ini. Kita pernah bercinta sebelum ini. Kita pernah membangun rumah dan punya anak sebelum semua ini. Kau bahkan pernah tinggal di dalam perutku. Aku ibumu. Aku istrimu. Sementara di luar, kapal-kapal datang dari barat. Laki-laki asing turun merapat dengan skoci, seperti pedagang, lalu kawin dengan perempuan-perempuan kita. Membangun rumah, beranak bina dan kutukan ini belum lagi cukup. Datang mereka bersama penyakit, menular pada seseorang, lalu seseorang yang lain. Lalu sebentar saja wabah itu menjalar menguasai kota dan semakin mendekat dan mendekat Wabah itu sekarang sedang mengendap di depan pagar istana Di ruang tunggu Sinta Di ruang tunggu Sinta Dimana berdiam, simtah, sirah, sitawaka, jurga, dan kali Menunggu yang tak kunjung datang Sementara hujan turun, demikian deras Menghapus setiap bekas, ia tak juga datang Anaknya tak juga datang Suaminya tak juga datang Yang meneduhkannya tak juga datang Aku telah menunggumu, mencarimu. Di sana, di sini, di sana, di sini. Kau tak pernah tahu rasanya berada di sini. Pernah seekor kera, kau pernah seekor kijang. Kau pernah memburu babi Kupikir kau pernah ada di sini Berdiam di satu rimbun sesema Menungguku mencapaimu Kupikir kau pernah salah satu batu Kupikir kau pernah hilalang yang melukai tubuhku Kupikir kau berdiam pada angin dan badai yang merajanku, Kala memakan rembulan. Hei, kenapa gelap sekali? Kenapa sepi sekali? Tapi aku mencium sesuatu yang terbakar. Ya, yeah. menyengat semakin tajam, busuk, kosong. Ada apa-apa di sini Hei Tapi kau siapa Namamu Aku minta namamu Tapi hanya lagu-lagu Tak ada lagi yang tersisa Tak ada lagi yang dapat dibaca Hanya jalan panjang Yang terkapar Telanjang Dan jejak luka yang tersebar Di seluruh tubuhnya hanya serpi batu-batu yang tak menyusun apa-apa hanya kesunyian melayang yang tak bisa pulang hanya lagu-lagu perang -lagu kematian dan mendaratnya kapal-kapal dari balik laut raksasa itu menjelma kapal-kapal kapal-kapal itu merapat menjelma. Mesin-mesin, mesin-mesin itu semakin dekat, dekat menjelma kekalahan. Kekalahan yang sudah jauh, hari terbayang kini datang dan tak terelakkan. Breh, kapal-kapal itu segera merapat. Hamba terpaksa menyusun peta penyelamatan. Kemana? Kemana? ke gunung petir merajam senja saat peperangan bermula batu-batu menceburkan diri ke dalam kali tak ingin lagi bersaksi kapal-kapal menjelma raksasa berkepala kura-kura berkuku pancanarka laki-laki yang menentang kalah menjelma gelap malam Raksasa berkepala, kura-kura berdiri di hadapan lelaki yang menentang kalah. Keduanya terdiam beberapa lama. Dan hawa dingin yang pelan-pelan menyelinap seperti sengaja dikirimkan dari puncak-puncak. Dua kutub dan mengendap di sana seolah selamanya. Selamanya. Epilog. Seribu tahun yang melingkar ini tumbuh lagi dalam benci dan tidak ternamai. Seribu tahun kematian raja-raja, Kehancuran gunung-gunung dan terampasnya tepian pantai. Seribu tahun yang untuk sesaat telah mengulang lagu-lagu Dari seluruh penantian yang sama, Dari seluruh kesedihan yang sama. Seribu tahun dan negeri-negeri yang terus dinamai, Seribu tahun kini, berhadapan lagi dirinya yang rentah dengan segala yang menjelma. Gemuruh mesin-mesin yang mendekat dari balik laut. Dengan seperangkat kata-kata asing yang tak terpahami. Dan dengan seluruh tubuhmu yang tak lagi kau kenali. Kapal-kapal itu telah membunyikan peluitnya. Sekali, dan sepertinya tak akan pernah mau berhenti. Gunawan Marianto